Takbirulah Rara. Hah? Sudah berapa kali Umma bilang kalau makan tuh dihabiskan? Gak boleh bersisa. Ngomong, <Tuk> <Loma. tuk> <tuk> kenapa kamu <tuk> terus itu tuh? TV, <tuk> hmm? kalau nggak ditonton, ya dimatiin dong. Sayang, hah. <tuk> Terang, Jumlah, matikan! Jatuh, jatuh. Jangan biarin nyala terus <tuh> air juga, tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus, wastafel sampai luber. Musashi, musak kamu, kok rara Timba. Ih, berarti kalian itu mubazir. Pemborosan, mubazir itu temannya setan, loh. Astagfirullah! Maaf, Uma. Musa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Mana Uma gak marah? Kemarin air wastafel lu ber. Kamu lupa matiin kan? Ih. Nusa juga lupa tuh, matiin lampu. Iya kan? bazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mau Oke, oke siapa takut? Hmm. He he he. Nginan, Bandung. Bandung. Tunggu ya, nah nih, ya ampun Nusa, kok bisa gitu sih, nih, segini pas, Nusa, Rara, yang mau maksudmu mubazir itu bukan kayak gini,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 Maafin Rara, Yanta, kasihan. Makasih ya Uma, udah ngingetin kita. Insya Allah kita nggak mau bazir lagi. Alhamdulillah, kalau gitu supaya nggak mau bazir, uang jajannya Uma kurangin ya.